Tarian dan musik seruling, banyak ahli suku Roes berkumpul di aula besar ini. Kekuatan spirit tanpa batas berdenyut, menyebabkan ruang beriak. Namun, bahkan dalam sidang para pakar ini, keempat tokoh di posisi kepala aula tidak diragukan lagi adalah titik fokus. Setiap kata atau tindakan mereka membuat banyak pakar di aula besar merasakan semacam tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Di kursi kepala tengah aula besar adalah seorang tetua mengenakan jubah biru. Wajah tua itu memancarkan cahaya biru dan rasa dingin yang mengerikan menyebar dengan setiap gerakan yang dia lakukan, menyebabkan embun beku terus terbentuk di sekitarnya. Bahkan kekuatan roh yang telah berkumpul di sekitarnya akan berubah menjadi fragmen kristal multiwarna yang mempesona karena kidingin yang menakutkan. Setiap kali spirit power membeku menjadi es, si tetua menarik napas dan menelannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan roh tanpa batas samar-samar melonjak di matanya. Seni surgawi Ais Underworld leluhur dengan cepat mendekati puncak kesempurnaan. Sementara tetua menunjukkan metode penyerapan yang mendominasi. Banyak anggota suku Spirit Ais tingkat tinggi di aula besar meledak dalam pujian. Kata-kata pujian tidak henti-hentinya dikirim tanpa rasa malu. Ini karena tetua ini saat ini adalah praktisi paling kuat di suku Ais Spirit. Dia dikenal sebagai Ice Spirit Ancestor, dan benar-benar Sovereign Surgawi Biru. Dia memiliki reputasi tirani bahkan di dunia seribu besar, dan juga pilar terbesar yang mendukung suku Roes. Leluhur Ice Spirit hanya tersenyum menanggapi sanjungan seperti itu. Dengan teman lamaku Snowdevil di sini, seni ilahi underworld Ice milikku benar-benar tidak ada yang bisa dibanggakan. Sementara dia berbicara. Pandangannya yang tersenyum beralih ke tiga kursi di bawah. Di kursi paling kanan adalah seorang tetua dengan janggut putih dan rambut putih. Kulit lelaki tua ini seputih dan seputih salju, sementara janggut putih panjangnya tergantung di depannya, membuatnya tampak seperti abadi. Ketika dia mendengar tawa leluhur Ice Spirit, dia juga tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Brother Ice Spirit Orang tua ini tidak bisa memegang lilin untuk Ice divine underworld art milikmu. Meskipun kata-katanya begitu, mata tua berambut putih ini memiliki ekspresi tersenyum sedikit. Jelas bahwa pikiran batinnya tidak sepenuhnya sejalan dengan kata-katanya. Ekspresinya terlihat oleh semua orang. Namun tidak ada yang tersinggung olehnya. Tetua ini bagaimanapun juga adalah seorang praktisi puncak terkenal di dunia seribu besar. Dia dikenal sebagai manusia iblis salju, dan telah berteman dengan Ice Spirit Ancestor selama bertahun-tahun. Leluhur Ice Spirit dan dia sama-sama kuat, dan tak satu pun dari keduanya lebih kuat dari yang lain. Kalian dua orang tua jelas bermaksud menindas yang lain, namun kamu masih bertindak dengan sikap munafik. Sementara pertukaran ini terjadi antara Ice Spirit Ancestor dan Snow Devil Old Man, suara mengejek muncul dari samping. Itu sama sekali tidak menunjukkan wajah kedua penguasa surgawi yang sangat kuat. Jika ada orang biasa yang berbicara dengan cara seperti itu, ia mungkin sudah lama menguap menjadi debu. Namun, leluhur spirit es dan manusia tua iblis salju hanya tertawa kecil ketika mereka mendengar ini, sebelum tatapan mereka berbalik ke arah orang yang telah berbicara. Pembicaranya adalah seorang tetua yang tinggi dan tegap. Tetua ini mengenakan jubah hitam. Sementara matanya bersinar ungu emas Raungan naga tampak samar bergema di dalam suaranya yang keras dan jelas Sementara dia duduk di sana Tekanan yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa menyebar Seolah-olah dia adalah naga yang mengerikan dan ganas Lidah Soverein naga masih sangat tajam setelah bertahun-tahun Leluhur Ice Spirit menyeringai saat dia berbicara Nada bicaranya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata mengejek yang dibuat oleh tetua berjubah hitam. Itu karena tetua berjubah hitam ini adalah tetua dari suku naga Grito Sunworts. Kecakapan bertarungnya luar biasa, dan tubuh sejatinya adalah darah murni naga sejati. Ini juga keberadaan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Dia dikenal sebagai Dragon Sovereign. Dragon Sovereign melengkungkan bibirnya dan berkata, Kalian para fogeis tua baru mencapai level Heavenly Sovereign setelah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan Battle Emperor, kultivasi seperti itu mungkin juga dikenakan pada anjing. Setelah mendengar kata-kata ganas Dragon Sovereign, leluhur Ice Spirit dan manusia tua iblis salju tersenyum pahit saat mereka menggelengkan kepala. Tatapan mereka yang agak iri diarahkan ke kursi paling kiri, menemukan sosok yang telah tersenyum pada mereka sejak awal. Sosok itu mengenakan jubah emas, dan mengeluarkan aura megah dan mengesankan. Berbeda dengan Ice Spirit Ancestor dan yang lainnya, penampilan orang ini agak muda. Wajahnya yang tampan seperti sarung belati, dan seulas senyum menggantung dari sudut mulutnya. Keanggunan ini membuatnya menjadi kehidupan yang paling mempesona di aula besar. Secara khusus, keindahan suku Roes tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Mereka terus-menerus melirik pria berjubah emas dengan wajah yang sedikit memerah. Jelas bahwa mereka telah terpesona oleh keanggunannya. Dibandingkan dengan monster tua seperti Ice Spirit Ancestor dan yang lainnya, pria berjubah emas ini berada di puncak masa jayanya. Meskipun pria berjubah emas ini adalah yang terakhir untuk memulai perjalanan kultivasinya di antara mereka, bahkan tidak ada sedikit pun penghinaan di mata tajam naga Soverein ketika dia melihat yang pertama. Sebaliknya, ada kewaspadaan besar, itu karena pria di depan mata mereka tidak hanya mencapai tahap soverein surgawi pada usia yang begitu muda, tetapi selama beberapa tahun terakhir, ia telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk menantang orang lain, dan tidak mengalami satu kekalahan pun. Oleh karena itu, gelarnya yang dominan dan tak tertandingi sebagai pertempuran kaisar di dunia seribu besar, jika itu satu lawan satu. Terlepas dari apakah itu Ice Spirit Ancestor, Snow Devil Old Man atau Dragon Sovereign Kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya Bakat pertempuran Emperor tidak ada bandingannya Sangat mungkin bahwa dia akan dapat bertujuan untuk tingkat saint sovereign Heavenly Sovereign di masa depan Ini bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang-orang tua seperti kita Orang tua Iblis Salju menghela nafas ketika dia mengatakan dengan iri Leluhur Ice Spirit dan Dragon Sovereign merasakan hal yang sama. Para penguasa surgawi dari ribuan besar dunia dibagi menjadi tiga kelas. Kelas Roh, Kelas Surgawi dan Kelas Saint. Mereka semua saat ini di Spirit Grade. Battle Emperor tersenyum sedikit dan berkata, Saint Grade memang tujuanku. Aku percaya bahwa aku harus dapat mengambil langkah itu. Petik 2. Meskipun dia tersenyum ketika berbicara, nadanya sangat ditentukan. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri yang ekstrim pada dirinya sendiri dan aura yang mendominasi samar terungkap. Tidak ada yang menyangkal kesombongan seperti itu. Sebaliknya, mereka percaya bahwa dia cukup bertekad ini karena dia memang memiliki kualifikasi desir. Sementara suasana di aula besar berada di puncaknya, sinar cahaya tiba-tiba masuk dari luar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi burung es kecil yang mendarat di bahu Ice Spirit Ancestor dan mulai berkicau tanpa henti. Setelah mendengar kicauan burung es kecil, ekspresi yang semula tersenyum di mata Ice Spirit Ancestor tiba-tiba menjadi gelap. Ketika tekanan kuat yang tak terlihat menyebar. Paula besar yang semula meriah segera menjadi sunyi senyap. Penghormatan terungkap di mata banyak ahli suku Roes ketika mereka melihat ke arah leluhur mereka. Tiga hanya yang tidak terpengaruh oleh leluhur Ice Spirit adalah tiga penguasa surgawi, kaisar pertempuran, penguasa naga, dan orang tua iblis salju. Ada apa? Tanya patua iblis salju, kulit Ice Spirit ancestor sedikit jelek ketika dia mendengus. Seorang pria sombong bodoh dari pesawat yang lebih rendah sebenarnya memiliki delusi meminjam tablet Ice Spirit 3 ice spirit tablet untuk menghidupkan kembali istrinya. Apakah dia tidak tahu bahwa Ice Spirit Tablet adalah harta paling hebat dari sukuku? Itu akan menderita setiap kali digunakan. Bagaimana bisa dipinjamkan kepada orang luar? Petik dua. Pria tua ini telah berulang kali menolak permintaannya. Tidak terduga bahwa orang ini tidak hanya menolak untuk mundur, tetapi memiliki empedu untuk secara paksa membobol tanah leluhur suku Ice Spirit aku. Kesombongan seperti itu. Petik dua. Menjelang Akhir Leluhur Roes sudah meledak dalam kemarahan. Kolotki yang menakutkan bangkit di sekujur tubuhnya. Dan suara hal-hal yang membeku muncul di aula besar. Membobol paksa ke tanah leluhur. Orang dari pesawat yang lebih rendah ini memang sombong. Petik dua. Orang tua iblis salju bertukar pandang. Sebelum mereka tertawa kecil. The Great Thousand Words adalah titik pengumpulan pesawat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian. Para ahli dunia seribu besar akan memandang mereka dari pesawat yang lebih rendah dengan jijik. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa ketika mereka mendengar bahwa orang yang ceroboh dari pesawat yang lebih rendah sebenarnya bermaksud untuk menerobos ke tanah leluhur suku Ice Spirit. Dengan Ice Spirit, leluhur yang mengawasi suku Ice Spirit, bahkan serangan dengan kekuatan penuh dari Heavenly Sovereign tidak akan menemukan kesuksesan. Ekspresi Ice Spirit Ancestor Gelap dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah cermin es terbentuk di depan mereka. Tablet es kuno diam-diam menjulang di dalam cermin es. Orang tua ini ingin melihat siapa saja di sukuku yang akan menikahi petani seperti itu. Dengan jentikan jarinya, cahaya dingin mendarat di es spirit tablet, dan cahaya dingin langsung berkedip di atasnya. Pada akhirnya, cahaya menyatu, dan sesosok yang cantik secara bertahap muncul. Mata sosok itu tertutup rapat, dan rambut panjangnya bercahaya dengan kecemerlangan biru es. Ekspresinya sedingin es, tapi dia sangat cantik. Sementara aura samar namun sangat dingin menyebar darinya. Banyak yang menjadi terengah-engah ketika melihat sosok cantik ini mendarat di mata mereka. Selanjutnya, para pemimpin suku cabang dari Ice Spirit Tribe mengerutkan kening dalam pikiran tetapi pada akhirnya menggelengkan kepala mereka kepada ice spirit ancestor yang menunjukkan bahwa wanita ini bukan bagian dari suku mereka Eh, bukan bagian dari sukuku. Leluhur ice spirit terkejut ketika dia berbicara dengan takjub. Lalu bagaimana fragmen jiwanya muncul di tablet ice spirit? Hanya garis keturunan bangsawan dari sukuku yang memiliki kualifikasi ini. Petik 2. Berbagai pemimpin suku cabang saling memandang. Beberapa saat kemudian Seseorang berbicara dengan nada merenung. Tercatat dalam arsip leluhur kita bahwa pernah ada cabang garis kerajaan yang memisahkan diri dari suku Ice Spirit kita di masa lalu yang jauh. Tidak ada berita dari mereka. Dan diyakini bahwa mereka telah musnah. Wanita ini mungkin milik cabang tertentu. Petik 2 Hanya setelah mendengar ini, Ice Spirit Ancestor menganggukkan kepalanya. Dan dengan dingin berkata, karena mereka telah memisahkan diri dari suku. Bahkan tidak berpikir untuk menggunakan suku Aisais -Ais untuk menghidupkan kembali. Hehe, <tuh> bakat dari fragmen jiwa ini luar biasa. Jika Ais tua terasa merepotkan, tolong berikan ke diriku yang rendah hati. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Pada saat ini, mata Battle Emperor tiba-tiba menjadi sedikit cerah ketika dia menatap sosok cantik di dalam Ais Spirit Tablet dan berkata... Leluhur Ice Spirit tertegun, segera setelah itu, dia ingat bahwa Battle Emperor adalah seseorang yang menghargai keindahan. Dia segera melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Jika Battle Emperor tertarik, orang tua ini akan memberikan fragmen jiwa ini kepadamu setelah pengganggu ditangani. Itu pasti sepadan jika fragmen jiwa belaka bisa membuat hubungan lebih dekat dengan Battle Emperor. Battle Emperor tertawa kecil ketika mendengar ini dan menjawab, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Ais yang lama. Jika bantuan aku dibutuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Petik 2 Di samping, orang tua iblis salju dan penguasa naga juga mengangguk, menunjukkan bahwa mereka akan memberikan bantuan mereka. Bagaimanapun, suku Roes sangat kuat, dan itu bermanfaat untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Leluhur Ais Spirit menyeringai ketika melihat ini. Orang tua ini berterima kasih atas niat baik kamu. Namun, seorang petani belaka dari pesawat yang lebih rendah tidak layak perhatian kamu. Kamu hanya perlu menonton dari belakang. Petik 2 Setelah berbicara, dengan dinginnya dia memandang ke arah para pemimpin cabang suku Ice Spirit, dan tersenyum dengan dingin. Aktifkan susunan yang hebat. Orang tua ini ingin melihat dengan tepat di mana lelaki dari pesawat bawah ini-ini menemukan keberanian untuk menerobos ke tanah leluhur suku ice spirit aku. Petik 2. Dimengerti, di aula besar. Banyak ahli suku ice spirit segera merespon. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan melesat maju. Dalam sekejap, kekuatan roh yang menakutkan melonjak dalam domain suku Roes ketika lapisan lingkaran cahaya es menyebar. Kolotki di pintu masuk ke domain tanah leluhur seluas lautan, dan tampaknya membekukan ruang itu sendiri, sementara banyak sosok berdiri di udara sekitarnya. Kekuatan Roh berdenyut seperti jaring yang tak terhindarkan, benar-benar menyelimuti daerah itu dalam seratus ribu kaki. Teratai es naik di udara di belakang mereka, leluhur Ice Spirit duduk di atasnya, sambil dengan dingin menatap pintu masuk ke tanah leluhur. Semua pertahanan tanah leluhur telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Lebih jauh lagi, dengan leluhur Roes di sini. Bahkan penguasa surgawi hanya akan bisa mundur dengan kekalahan. Seluruh area hening sementara hawa dingin turun. Itu dingin disertai dengan niat membunuh tanpa akhir. Para ahli dari suku Roes fokus pada pintu masuk. Kolotki menelan area itu. Tiba-tiba, mata es spirit Ancestor menyipit dan tatapan tegasnya mengarah ke pintu masuk tanah leluhur, hanya untuk melihat riak-riak keras muncul. Dia benar-benar berani datang, benar-benar orang bodoh yang sembrono. Amarah ispirit Ancestor mencapai puncaknya saat dia berkata dengan gelap. Koltki membentak saat langkah samar seseorang yang berjalan di udara terdengar. Tatapan para ahli suku Roes yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan mereka menyaksikan sosok yang secara bertahap muncul dalam kidingin yang tak berujung. Sosok itu berdiri tinggi dan lurus, sementara auranya tak terduga seperti jurang yang dalam. Petir menyebar dari petir kaisar tongkat yang dia pegang. Ekspresinya mirip dengan sumur kuno saat dia berdiri di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari suku Roes. Selanjutnya, sebuah suara bergema di dalam wilayah tanah leluhur. Lindong Martial Rilem datang mengunjungi suku bangsawan ini untuk meminjam ice spirit tablet. Bersambung